Mang coba kali ini Mang Dayat lagi di tempat barang-barang antik. Jadi dalam rangka peringatan pertempuran lima hari lima malam, kita ada yang namanya tanpa pameran barang-barang antik. Ini barang asli dari Plemang. <laughs> nah, kita eh Apa baik barang-barang ini dari tahun berapa dan fungsinya apa? Nah, sebelumnya Mang Dayat lagi bareng dengan siapa kando kita? Uh, Amir, Amir Jadul, Amir Jadul. Kando Amir Jadul. Nah, kando. Jadi mohon izin Mang Dayat nak nanya nanyo barang-barang apa di sini ya? Yeah. Kita mulai dari mana nih kado? Dari sini. Nah, dari sepeda dulu. Yuk yuk yuk. Kita Dari sepeda dulu. Hotel. Nah, ini. Hotel jenis yang bermesin. BLU. Oh jadi ada mesinnya Ini asli ini. Asli. Ini uh. era tahun 50an. Era tahun 50an. Dia ini sistemnya. Ini apa dia? Fungsi behel ini tadi, ini untuk penggerak ban. Penggerak bannya. Jadi mesin hidup, ini ini di depan jadi jalan ya, motor. Oh, geraknya Cak itu nah ini kalau ini tenaga uap oh, Tenaga uap. Ya, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, bahan bakar minyak eh, bahan bakar cah, uh, rotak. Oh, dicak pakai oli samping. Oleh oh, samping. itu oli sampingnya. Kalau ini bahan bakar minyak lampu atau solar? Dia tenaga uap. itu masuk enggak Minyak lampu baca solar baca. Enggak, oh, tenaga uap kala asri minyak lampu minyak tanah. Oh. Masuk itu minyak tanah kan? Iya, iya, iya, iya. Ini oleh ini apa tuh uap? iya, tidak ya, pakai tidak tidak dia 30 sisi 30 kalau di, kita diam bawah jalan lurus biar lebih kecepatannya berapa lah? 20-30 nah, 20 sekitar oh jadilah, jadilah tapi ya, jadilah. Jadilah. tahun berapa ini? ini tahun 40-an dulu, tahun 50 ini tahun 50? iya jadi ya, kita dulu yuk. jauh tak, tak mendulu beda harga yang bermesin dengan tidak dengan waktu sekarang. Zaman dulu tuh kiro-kiro, kalau dulu kan memang uh, harganya kan tidak pula terlalu mahal. Uh, iya. Zaman itu ke tuaan barang ini memang barang peninggalan. Bukan kalau kira-kira di zaman dulu itu hmm. antara yang bermesin dengan tidak, jauh dah hargonya bedanya jauh lah. Jauh ya? Eh? berapa kali lipat lah? Pacak sekitar 8 sampai 9 kali lipat. Oh, misalnya kalau ibaratnya itu misalnya 2 ribu, ini 20 ribu Oh, kalo mahal juga berarti. Peninggalan banyak, -banyak makin-makin memang jaman-jaman di Belanda itu berarti, yung, kalau pakai pemesin berduit nggak tahu lah ya, kaya lama ya benar-benar kalau ini radio tabung ini radio tabung aku Pak Karnon ke... ini kemerdekaan ya lah ini radionya di jaman itu radio ini, radio tabung mm, -mm. tahun ke an tahun ke-puluh-an tahun ke ini sudah hidup lagi ya sudah mm -mm. merek Dari apa ini? ini. Pilih. Oh, iya. uh, uh, kalau ini Gramor pun corong. Ini era tahun 40-an ini. Tahun 40-an. Ya, karena dia sisi mengkol penggeraknya. Ini muta-muta ini. Ah, ya mengkol uh, iya. lah itu. At lo itu cowok lupa banget. Wah. ke sini. Mahal nggak dulu ininya nih? kalau kaset nih, PH nya relatif lah tergantung kaset dengan perlagu di masa itu? di masa itu gak kena mahal uh -uh. kalau sekarang, lumayan juga iya cuman bedanya ini batu, bahannya oh, jadi kaset itu batu? iya, bahannya, bahannya oh, dak, ini PH nya hitam ya. biasa ya eh. dan pun bahannya batu uh -uh. ini tahun nah, 40-an? Eh, 40-an tahun 90-an uh -uh. tahun uh -uh. tapi ini, aduh dak masih ketemu yang masih hidup? Ini edop yang di rumah tuh edop. Edop ya? Edop. Bisa jalan. Oh, ini kan sisi kanan pol. Heeh, heeh. Kamu pun. Nah, <tuk> kalau yang jenis ontel yang bermesin langka tuh yang ini. Jenisnya yang langka. Oh, beda-beda ya. Iya. Kalau tahunnya mungkin tua itu, cuman jenis langkanya yang ini. Heeh. Oh. Ini yang jenis langkanya, Saya ke master. Dia ya, dipengerakin loh. <tuk> iya. Jadi udah ngerebeti Tidak. Yo, kopling hmm. Ini mereknya Cycle Master kali itu tadi? Itu JLO. JLO. Nah, itu Loman. Eropa? Apa Jepang? Ini banyak noch, Inggris, Inggris sama Jerman. Oh, Eropa eh. ya? Yeah. Ini yang kalau jenis yang ini yang angkat. Oh, ininya di sini? iya, yeah, karena <laughs> ini tank minyaknya. Tank minyak yo. <laughs> <laughs> CC nya? Ini besar ini berlima 50 an sisi. Wah oh, agak ngebut. Ini. Ngebut ini. Ngebut ini. Itu nggak goyang. Hmm. Ini nih. Yo, yo, yo, yo Kalau tahunnya mungkin 1000. Heeh. Oh, oh yo, wajar Ini teknologinya sudah baru, weh. Nah, ceritanya ya eh, dari zaman itu. Eh. Yo. Benar-benar-benar. Hmm, ini masih lait. Ini era di bawah 50. Masjid eh. engkol. Engkol? Engkol mau mana ibu. maksudnya, Oh, itu Ibu Fatmawati di bendera Hmm? Merah putih, yo inilah salah satunya mesin engkol. Oh, engkol, engkol, engkol. Iya, engkol, engkol. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Iya, belum belum pakai kaki belum lo, Iya, iya, iya. Iya, iya, tahun Iya, iya, tahun Iya, an iya. Heeh Kalau yang ini era-era 60-an atau 70-an. Berarti antara ini ini yang paling kuat tahun 40-an. Ini, 40 ini Di mana dapatnya dulu? Ini ceritanya uh, ada kawan nyari-nyari perhiasan -nyari hmm. hmm. di sungai, sungai kecil di sini sana, ketemu lah ini. Cuman oh, kondisi oh, kita. Ketemu iya, ketemunya ini kemarin ya kondisi lari la, la, karat kan? Iya. Inilah itu ini dibikin ke kotaknya nih. Ini mungkin lah, mungkin tukang-tukang ya. jahit di kapal, yo, kali nyampa yo, apa kapalnya, air eh. Iya. Ini. ini proyek kapalam. Cuman era 70-an ini, tahun 70-an. Ya. Oh, ini proyek. Pabella. Wow. Tahun 70-an. Ya, 70-an. Ya. Berarti zaman dulu layat tancap inilah. Eh, untuk tangkap ya? Besko mm eh. -mm. Ini ini ini ya, ini. Untuk ini pelam. satu pangkat eh. ya? Sini. Pelamnya, ya, di sini. ya. Di sini, Oh. <tik> yo. Ya. Artinya zaman kasino Indo dulu eh bukan doyok eh kali ya eh, zaman jadul. Nah, ini iya, eh, iya, iya. eh beli prima zaman dulu eh ngasih makin nih. Nah, nah, iya iya iya iya iya. Mas cantik nih. Royal. Heeh. Royal mereknya. Nah, ini timbangan pasar jadulnya timbangan ini. Dacing. Ini ya. Nah, dacing. Ini kalau aku prediksi mungkin tahun 50-an ini. Ini Gini, eh? sebanyak timbangan yang pernah kita koleksi baru ini aku ketemu yang jenisnya ini. Mm -hmm. Jadi termasuk langka, Jadi ada jenis langka ini dari jenis timbangan. Mm -hmm. Cuman kalau produksi lah hilang ya. Ada, ada emblemnya. Cuma juga hilang. Luar mana, eh? Produksinya belum tahu. Yang jelas ini luar. Ya. Nah, ini berat. Lumayan. Berat juga. Di sinian Oh, ini. Ini pompa. Ini pompa. Aduh, cak ini iniannya, apa namanya? Ini teropong. Teropongnya, ya. Iya, teropong. Iya. Ini kalau kalau lagi kita lagi gerang main, nah. Mau masih main. Masih main. Kalau kalau kita lagi di kapal tadi putaran. Iya, ha kesimbangan ini kalau nak ke depan kan iya, iya iya iya ini tahun berapaan ini? ini 70-60 lah 70-60, ini tadi ke ini ya, 70-an ini oh iya yang ya. iya. pemerintahan siapa hmm. 70 kita ke ini depan, beli atau nemu, dapat? ini dapat di rumah juga, rumah bekas rumah pegawai dulu hmm, hmm, hmm. ya kita beli Uh, oh nah itu kando untuk rato-rato untuk uh, dapat di barang-barang ini paling banyak itu dari mana ininya, dapetinnya di Palembang banyak, di daerah laju hmm. sama di daerah Tanjung itu hmm. oh dari penyelam-penyelam atau dari beli? Ya, kan, kalau barang-barang ini kan di tanggung itu oh, kan, eh. banyak di rumah kandung uh, oh yang beli, saya kan, ngomong itu jadi bagi atau yang nak tidak ya, tergono apa tidak mana ya kita beli iya ini kan barang-barang rumahan iya iya iya barang rumahan, iyo, iyo, iyo. Barang rumahan. Mm -mm. nah ini kado ada yang kado-kado jual juga dah iya mm. ada yang kita jual ada yang kita koleksi khususnya mm -mm. nah, untuk Epon Epon ini yang untuk Epon Epon kita simpan untuk koleksi uh -huh. sekarang koleksinya uh, ada berapa kebanyak lah kalau jumlahnya itu? kenang gak? kalau di rumah tuh mungkin kalau seratus tiga puluhan agak besar-besar atau ada kecil-kecil ada, yang kecil -kecil Aduh, campur aja yang kecil, yang besar nah kalau yang kecil-kecil itu -kecil apa jenisnya? gembok-gembok oh gembok-gembok gembok-gembok ah. -gembo, eh, penjara-penjara lama mm -hmm. gembok terus apa-apa untuk alat kepit plastik itu besi juga mm -hmm. nah yang besar? yang besar juga ya, terangkas, kulkas Oh, ada koleksi. Ada kulkas tahun 5, kum, ya, ya, kudah, ya, Itu itu? Ya, itu mungkin kalau difungsikan itu karena besar 110. Hmm, kulkas tahun 66. Ada. Iya, iya. Nah, kan sejauh, berapa lama main ke barang antik? Artinya barang antik dari tahun 2005. apa dia? Kenikmatannya ngoleksi barang-barang antik kano kita hobi ini jadi jadi rasa itu bukan main kalau kita hobi kan iya jadi eh, kate ada luang waktu atau ngisi kegiatan ya di bareng-bareng inilah ngingok ngopi -ng -ng itu we itu yang itu. itulah kepuasannya <laughs> jadi tiap malam itu kalau kalau di rumah tuh kan kayak museum iya jadi dia kate barang baru barang-barang hmm. jadul kalau. jadi kalau kita ngopi duduk di galeri kita tuh lemah mm -mm. ngawasi sepeda ngawasi barang-barang ini Hmm. Oh, pasti kan galeri kita gitu kan masih jadul, itu. Kan? Yo, galeri kita. Gitu. Di mana galeri kita? Kalau misalnya nerima tamu enggak? Iya, mau. nyewo-nyewo, kita punya. Nah, nah barang -barang jadi mang cek-cek, uh, kalau memang butuh barang-barang yang hobi jadul, pacak mampir ada di sewa juga hmm. dan ada yang dijual. ada Ado dijual. Aduh cocok dijual. Iya. Nah, jadi alamatnya ini di Jalan Maya Zurbi Bustan, lorong Mufakat belakang di diusukar... suka di suka rame iya ya. suka kami. nah A? jadi dengan kando Amir Jadul atau Amir Uslan nah yang butuh-butuh di sini kayak ada nomornya eh kontak <tankan> dewek bela kontaknya tak <tankan> bela-belok <tankan> sanjo, nak nyingok-nyingok mungkin lain kali, kapan-kapan kita main ke rumah kando nih uh, ke Jadul ke musim jadul, jadul tadi, nah belakang ya, masih nih Cek. nah lah, Inilah salah satu event kami yang ada di Monpera ini dalam rangka rangkaian acara peringatan lima hari lima malam pertempuran ini tadi. Mudah-mudahan tahun ini Alhamdulillah berjalan lancar dan mudah-mudahan tahun depan bisa lebih meriah lagi. Dan mungkin kawan-kawan jadul nih akan tambah banyak lagi. Karena kita memang persiapannya kurang, Andoy. Iyo, nih kan. Waktunya mepet. Jadi mudah-mudahan akan lebih banyak koleksi lagi yang akan kita tampilkan di tahun depan. Jadi wong Palembang jangan tak melo ramik ke tahun depan ya. Eh. Inilah dari kami, dari Mang Dayat. Kanda Amir, kalau ada salah-salah kato Mang Dayat mohon maaf kepada Allah. Kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh, tuh, tuh pengalung-ngalung maini yari main mobil legend dulu main caing kling tam tam duku pengalung-ngalung maini yari